untuk Yesler Lovers dimanapun berada.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 serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sebelumnya kita mendapatkan vitamin bahagia yang sangat tak terduga, ya, untuk kita semuanya. Vitamin langsung disuguhkan lewat live Instagram Bunda Lesti Kejora dan langsung mengucapkan selamat anniversary yang ke-20 untuk Leslar. Dan Bunda Lesti pun ini mengucapkan terima kasih banyak bersahabatnya kepada kita semuanya sebagai pecinta Leslar yang sudah mensupport. Mendukung serta mendoakan Bunda Lesti dan Papa Bila sampai saat ini Masya Allah kita bangga, kita bahagia Bunda Lesti langsung menyuguhkan vitamin lewat live Instagram Dan mengucapkan tentunya happy anniversary langsung Selamat untuk semuanya persahabat Mudah-mudahan kita selalu sehat, bahagia Dan tetap kompak solid mendukung yang terbaik buat idola kita Kabar berikutnya juga persahabat masih di momen live Instagram. Ternyata Bunda Lesti ditemani oleh si ganteng dan si gemes persahabatnya Baby L, fatih Bilar ini menemani Bunda saat live Instagram. Ini pinter banget ya Baby L, sudah pintar tahu kamera, masya Allah. Ekspresinya selalu membuat kita semakin menggemaskan melihatnya, masya Allah. Kita doakan persahabatnya. Semoga leslar selalu bahagia. Dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan, amin. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun Sentalputih Hannah Skorbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah, ayang ganteng banget si ikut bundanya live, pinter lagi sadar kamera, katanya tuh masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga persahabat, ada kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Riah3719 mengatakan Kayaknya lagi di hotelnya soalnya kayak beda tempat katanya Teperselabat ya Wow, apa mungkin? Lesti Kejora saat ini berada di hotel, kita lihat juga di jawaban komentar lainnya Dari akun Instagram Ayurizki Novrianti mengatakan Iya, tadi Dede bilang lagi staycation, tuh saudara jawabannya persahabat ya Bukan di rumah, tetapi Bunda Lesti Lagi di hotel, lagi staycation Bahkan yang terbaik apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan Kelancaran Berikutnya, para sahabat, ada momen spesial juga Masih ketika di Instagram Bunda Lesti Kejora Ini diunggahan Les Largo Public Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Bunda lagi live pada salpok, sama hijabnya Bunda, udah jawab tadi ya. Beliau masih pakai sampelnya Lesti Daily Nanti launching Ramadan, stay ya. Semoga Leslar, Leslar fans, dan Leslar lovers penuh berkah hidupnya. Amin selalu memberi contoh dan manfaat baik untuk semua orang penuh keberuntungan dunia akhirat. Amin ya Robbal 'alamin. Saat live Instagram, saya ya, ternyata banyak sekali yang shuffle dengan hijab yang dipakai oleh Bunda Lesti. Tapi sudah dijawab, Bunda Lesti ini memakai sampelnya Lesti Dayoli. Saya baca, kita doakan untuk usaha Bunda Lesti juga. Semoga selalu lancar dan sukses serta berkembang. Berikutnya, persahabat kita lihat ada momen spesial yang kita dapatkan juga saat disorot BBL. Masya Allah, kalau kata kataanin sih mau ketemu baby guzel katanya tuh aduh abang al-fatih mau ke tempatnya ayam embeb katanya persahabat ya aduh masya Allah kalau sudah begini sih anti auntie, auntie admin leslar yang masih pada jumlah apa enggak aku menangis tuh <laughs> ini sih luar biasa banyak persahabat ya baby el mau ke tempat ayam embeb guzel masya Allah kita bahagia banget ya Tentunya kita selalu disuguhkan kabar bahagia dan vitamin-vitamin yang langsung diberikan oleh idola kita. Dan berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada momen spesial dari unggahan Kak Nova Kak Nova mengunggah sebuah postingan ini saat Live Bunda Lesti, tepatnya persahabat ya Baby LC ya. Kita lihat salpok dengan kalimat yang diposting kata-kata selanya, Abang l ketakutan, matanya dipustarkannya. Aduh, kasel banget ya. <gih> Ini sih gemas banget pertabelnya ekspresinya. Lucu, mudah-mudahan sehat selalu untuk Abang L. Tentunya kita mendoakan yang terbaik buat idola kita. Dan berikutnya juga bersabar. Kita juga dibuat tentunya makin penasaran dengan vlog Leslar, Lesti Pilar. Ketika BBL bertemu dengan baby Guzel, sepertinya mau di hari ini juga. Kita doakan juga untuk tim Leslar. Semoga selalu sehat dan memberikan vitamin kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan kita masih menunggu kabar baik selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.